Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke Mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih. Kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami, karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus, yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarkanlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan untuk ibadah kita hari ini didasarkan pada kitab Jevanya pasal kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpulah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah pembacaan Firman Tuhan: Berbahagialah orang yang mendengar Firman Allah serta memeliharanya. Amin Sejahtera Allah yang melampaui segala akal Kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Selamat hari Minggu saudara-saudaraku sekalian Pada kesempatan ini Dari Pergudungan HKBP Perdamaian Atas nama Majelis HKBP Perdamaian Saya mengucapkan Selamat hari Minggu judika. Kiranya Tuhan melindungi kita semua. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita pada saat ini. Firman Tuhan bagi kita pada minggu judika hari ini diambil dari 2 Petrus pasal 1. Dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat illahi Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia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 Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu Ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan Demikian firman Tuhan Saudara-saudaraku jemaat HKB perdamaian yang dikasihi Tuhan saat ini kita sedang dilanda wabah coronavirus 19 yang sangat meresahkan kita dan himbauan dari pemerintah kepada kita untuk melakukan segala aktivitas di rumah termasuk beribadah. Sangat menyakitkan sekali ketika kita tidak boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya memuji namanya, mengumandangkan puji-pujian kepada Tuhan. Tetapi saya percaya, kita semua yakin dan percaya atas seluruh doa-doa kita, Tuhan akan segera meluputkan semua persoalan ini, semua pandemi ini, dan kita akan kembali melakukan aktivitas kita seperti sedia kala dengan tenang dan damai. Memang pandemi covid 2019 ini sangat meresahkan kita semua, membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita benar-benar berada dalam kebimbangan. Terasa sekali pandemi ini mempengaruhi banyak hal perekonomian yang tidak stabil, Harga-harga yang tidak stabil, kondisi emosional masyarakat yang tidak terkontrol, terlebih-lebih di daerah kita ini banyak sekali hal-hal yang merisaukan kita, di mana diberitakan semakin banyak orang berstatus dalam pemantauan, pasien dalam pemantauan, dan juga di berbagai daerah banyak sekali korban yang sudah dinyatakan positif. Oleh karena itu, apa yang harus kita sikapi melalui ini? Yang pertama adalah kita harus tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Oleh karena pengenalan kita akan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan kepada kita kodrat ilahi. Seperti yang dinyatakan dalam Nats ini di ayat empat Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar Supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat illahi Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia Maksudnya di dalam situasi yang begitu sulit ini, kita harus tetap setia kepada Tuhan Allah, kita harus tetap mengandalkan dia dengan iman yang teguh. Sebab oleh iman yang teguhlah kita memiliki kebajikan. Dari kebajikan itu kita akan memperoleh pengetahuan tentang apa yang harus kita lakukan di dalam situasi yang sangat sulit ini. Dan melalui pengetahuan itu, kita boleh menguasai diri tentang hal-hal yang harus kita lakukan. Anugerah ilahi itu sangat kuat memberikan kepada kita kepercayaan yang teguh bahwa Tuhan berkuasa, bahwa Tuhan mampu untuk menyelesaikan segala persoalan, segala permasalahan, segala penderitaan yang kita alami. Asal kita memiliki iman yang teguh, iman yang senantiasa kokoh, dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Dan olehnya kita bisa memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita. Banyak sekali orang-orang yang meninggalkan imannya karena penderitaan, karena persoalan, karena ketidakadilan yang dia hadapi. Padahal... Firman Tuhan pada minggu Judika ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang adil, adalah Tuhan yang sungguh-sungguh memperhitungkan segala apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang kedua, jangan pernah khawatir apabila orang yang berlaku tidak adil berlaku curang, berlaku congkak justru mendapatkan keberuntungan justru mendapatkan hal-hal yang ukuran duniawi ini adalah sebuah sukacita tetapi pada harinya kelak Tuhan akan memperhitungkan yang baik dan yang buruk semuanya itu akan menjadi nyata di hadapan Tuhan maka, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah iman yang teguh, milikilah pengharapan yang selalu hidup, milikilah cinta, kasih sayang, kepedulian kepada saudara-saudara, dan kepada semua orang. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan, hendak kita buahkan, di mana kita sebagai orang yang percaya kepadanya, dipanggil menjadi garam dan terang, Ketengah-tengah dunia ini Tuhan akan senantiasa membimbing kita Yakinilah kuasa keilahiannya Akan dianugerahkan kepada kita Sehingga kita kuat, kita mampu Kita tetap taat Dan tetap berharap kepada Tuhan Pada situasi ini saya mengajak Kepada saudara-saudara semua jemaat HKBP Pardamian Untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita dari pandemi COVID-19 ini dan juga memberi kekuatan kepada pemerintah, pihak-pihak terkait untuk menanggulangi pandemi ini agar segera berakhir dan kita boleh bersukacita, kita boleh melakukan segala aktivitas kita normal seperti sedia kala supaya kehidupan kita semakin baik demi kemuliaan Tuhan amin